Nonton YouTube? Ah, YouTube, enggak. Biasanya nonton YouTube konten apaan? Ah, ya. di YouTube dong? Sombong amat. Kita oh. <laughs> bersandi. Ya itu. Kenapa suka nonton konten begituan? Ah, karena ini kita itu orangnya barbar. Oh. apa macam ni dah konten apaan banyaklah uh! banyaklah konten uh, abik Ramadan <laughs> kenapa suka itu enggak kena apa apa namanya banyak uh, lawak-lawaknya lah kan lucu-lucu Welcome back to my channel, MyFan Bismillah and hey. Oke okay, kami bakalan opening di sini Karena semalam kami gak sempat opening Karena kami banget kan Karena Terlalu banyak yang kami survei gitu loh Sombong amat Karena konten kami kali ini Tentang survive gitu supaya um uh, pemen suka apaan? Apa alasannya? Pokoknya seru banget deh kali ini. Suka. Nice. Biasanya nonton YouTube suka nonton konten apa? Eh uh, biasanya lihat film gitu. Kenapa suka nonton? Hmm gimana? <laughs> Ngilangin suntuk aja. Kasih. Kalau oh, nah. oh, iya enggak. Eh ya juga nih. <laughs> apa suka nonton YouTube, Kak? Suka. Biasanya nonton lihat uh, nonton beauty vlogger gitu. Kenapa suka konten itu? Karena suka aja. <SILENCIO> Kakak suka nonton YouTube nggak? Ah uh, suka. Biasanya nonton YouTube uh, lihat konten apa? Ah uh, film. Kenapa suka? Konten gitu? Nggak ada yang sentuh aja. <SILENCIO> nonton YouTube? Ah uh, YouTube, enggak. Biasanya nonton YouTube konten apaan? Sombong amat oh. <laughs> ya? Itu kenapa suka nonton konten begituan? Uh, karena ini kita itu orangnya barbar, uh. konten apaan? Banyak, uh. apa, banyak lah konten habis uh, ramadan <laughs> kenapa suka itu? enggak, kenapa apa namanya banyak uh, lawak-lawaknya lah kan lucu-lucu ya makasih uh. kalau abang suka nonton youtube enggak? suka lihat konten apaan? konten komedi kenapa suka komedi? karena uh. Bikin kita wah oh, abang ini abang, suka, abang, ini Sombong amat. abang suka nonton YouTube enggak suka lihat konten apaan lihat konten prank kenapa suka prank Ya lucu aja. Ngejenge-jengein orang. abang ini? Abang Sombong amat. Sombong amat. Suka Nonton Youtube konten apaan? Hah? Kontennya? Maksudnya balap-balap, Kak. Kenapa suka nonton Youtube konten balap-balap, Kak? Maksudnya balap-balap. Nih, Enak, mantap. Ya, terima kasih. Suka. suka nonton Youtube, Kak? Suka, Kak. Biasanya nonton Youtube, lihat konten apaan? Uh, tentang motor-motor gitu, Kak. Kenapa suka konten kayak gitu? Ya, hobinya, Kak. Nice. Terima kasih suka nonton YouTube. Suka. Biasanya kalau nonton YouTube konten apaan? Konten podcast jadi kamu Kenapa suka nonton YouTube uh, konten begituan? Uh, bermanfaat. dari mana? Bermanfaat uh, mendapatkan ilmu banyak dari situ. Oke, okay, terima kasih. Nyanyi, oh my god, oh my kami oh my god, oh my god, oh my god, oh mau copot nanti -nanti. oh my god, oh my god, oh my god, Comment, share, and subscribe Supaya kami lebih semangat bikin kontennya Oke okay guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh